Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini pembimbing kami akan menyuguhkan info bahagia dan pastinya kabar baik dari Leslar Di gambar pertama kita awali dengan postingan terbarunya Papa Bilar Sebelum berbuka puasa, ini vitamin yang sangat Masya Allah Papa Bilar tentunya memposting foto di akun Instagram pribadinya dengan BBL ada Masya Allah, nih, Abang Fatih yang selalu benar-benar dirindukan Apalagi persahabat ya outfit-nya mereka kapelan. Masya Allah, saya selalu ya untuk Leslar Valley. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Namun yang bikin salfok banget persahabat dengan ekspresinya Bang Fatih di slit kelima. Kita lihat persahabat ini slit ketiga dan kita lihat juga slit keempat, masyaAllah ganteng banget nih dua-duanya. Dan yang kelima ini, ya, aduh gemes banget persahabat. Kembali. Selalu tentunya mendapatkan kebahagiaan dari Leslar family. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Papa Bilar. Belum azan ya? Foto keren dan menggemaskan dan bikin senyum-senyum sendiri pas lagi haus. Ini dijepret oleh askar fotografi. Wow, Michelle ini keren banget ya foto-fotonya. Cute dan sangat menggemaskan. Hingga komentar begitu banyak persahabat diberikan. Di antaranya dari akun Instagram... Rasa Neskalis24 mengatakan Aw, runtuh imanku lihat dua cogan Masyaallah luar biasa nih Dua kesayangan kita, emang selalu bikin Happy semua orang Masya Allah, dua-duanya ganteng Dua-duanya keren, dua-duanya kesayangan Bunda Lesti Kemudian juga prasahabat berikutnya di postingannya Bunda Lesti dan Kak Marjin Ini ada postingan foto Bunda Lesti dan Kak Marjin, Masya Allah Dua-duanya cantik, dua-duanya Berkarisma Apalagi Bunda El, idola kesenangan kita yang sangat multi-talenta Yang selalu bikin kagum semua orang Bunda Lasi kejara pun situ menuliskan sebuah kalimat Love Mama Enzel, sehat-sehat ya sayang Masya Allah, saling mendoakan, saling support, saling dukung Luar biasa antara kamar Jin dengan Bunda Lesti Semoga pertemanannya selalu terjaga dan terjalin dengan baik kita bangga, kita bahagia ketika Bunda lesti Tentunya mendapatkan sahabat yang selalu mensupport Selalu mendukung dalam keadaan apapun Masya Allah Kemudian juga persahabat berikutnya nih cedukan terbaru juga yang kita dapatkan Masya Allah Terlihat abang Fatih lagi main balon Persahabat ya Dituntun langsung oleh Oji Masya Allahnya Oji keren banget ya Sampai sekarang masih betah dengan lasar entertainment Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu tentunya Memberikan kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha Ini mah tentunya vitamin setelah berbuka puasa Diawali dengan yang manis-manis Nih para sahabat yang buka puasanya Saya selalu untuk Abang Fatih Semoga selalu menjadi anak Yang membanggakan kedua orang tua Dan banyak orang kita selalu menunggu dan menantikan konten-kontennya Abang L Yang mudah-mudahan persahabatnya disuguhkan secepatnya oleh admin Lesnar Entertainment Semangat terus pokoknya untuk kita semuanya Mudah-mudahan selalu kompak untuk mensupport yang terbaik buat Leslar Family Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak di postingan Kak Sentul Bilar Memperlihatkan video Abang L lagi bersama dengan Kak Sasha Ini sepertinya tadi sore persahabatnya Masya Allah Memang kalau sudah bertemu dengan Kasas ya terlihat Abang Fatih begitu bahagia, begitu happy Abang El. Aduh, ini anak memang lucu dan sangat sangat menggemaskan. Tahan tintinya tiannya persahabat ya selalu mendoakan yang terbaik setiap hari doa baik untuk Lesler Family. Kemudian juga di story-nya Papa Bilar, satu jam yang lalu persahabat mengunggah foto, namun fotonya ini di crop persahabat ya, dan ada sebuah kalimat pertanyaan juga dari Papa Bilar Tebak ini siapa? Sengaja gua crop biar sesah jawabnya Aduh Masya Allah, nih Papa Bilar ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak. Semoga sehat terus Papa Bilar, Les dan Abang El Semoga selalu menjadi panutan contoh baik untuk banyak orang, amin Kemudian juga ada kabar yang sangat luar biasa ya. Kita lihat di channel YouTube-nya Dunia Manji Membahas soal lagu insan biasa Milik Lesti Kejora Ternyata konten ini masuk trending ya, Masuk delapan trending Ini sih keren dan luar biasa Lesti selalu membawa keberkahan Untuk banyak orang Salah satunya kebagian trending ini channel YouTube-nya Dunia Manji Satu hari dirilis, para sahabat ya, vlog Yang tentunya membahas soal lagu Lesti insan Biasa, para sahabat. Ini masuk trending 8 Isi kontennya bagus, layak trending sih ini para sahabat ya Pokoknya semangat untuk warga Konoha Kalau ada pembahasan tentang Leslar pastinya gercep banget di Warga Konoha selalu mensupport yang terbaik Mudah-mudahan, kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. masih menunggu cidukan terbaru lainnya, para sahabat, di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Pilar tentunya.